permisi pak deh aku mau mesen apa ini? nasi, nasi goreng, goreng. Yeah. cobain deh pakai telur dadar ya agak pedes satu buka dari jam berapa pak deh? dari jam 4 sore jam 4 sore tutupnya? jam 12 malam habis ya, ya. terus tapi ya, ya karena lagi pandemi kali ya hmm udik nyamuk jadi mau kerupuk dek level berapa itu level pedas Makan. ini sambal apa pak deh Oh sambal gorengnya guys jadi ini nasi goreng ada telur dadar terus disiapin sambal gorengnya sama kerupuk ada acar satu porsinya berapa kayak gini 10.000 10 ya Allah murah banget Yes, harganya 10000 kayak gini 10000 guys. Ini alamatnya di depan Taruko 1, kota bumi. Kita coba ya. Beren -beren. Wow! baru ya Pak dia ya Apanya? di sini apa sayang baru tahu? tahu. Oh, udah lama ya dari 13 tahun, oh, udah 13 tahun udah hmm. oh cobain guys ada sambelnya hmm. sambelnya semau mau kita kalau menurut aku sih rekomend ya des ternyata udah 13 tahun ambil mantap Sambalnya mantap pedes. Yang suka pedas Mantul Yes Kali ini aku berada di tempat nasi goreng Di Kota Bumi Lampung Utara Bagi yang suka makan nasi goreng Aku rekomendasiin di sini Harganya murah Cuma 10.000 Terus dia nyediain sambal juga, sambal goreng gitu jadi pedas, yang suka pedas cocok. Yang paling penting harganya cuma 10.000 ada telur dadar, pokoknya mantul aku kasih nilai 8. Eh, 1, 2, 2. Telur dua. Telur. Telur berapa? nasinya enak. <laughs> Recommended <deh> buat saya. <laughs> udah nggak usah Pade? Enggak, nggak nggak usah, dah makasih ya Pak De semangat ya enak